Selamat datang kembali di channel kami, channel kami, channel saya Dan dalam rangka menyambut kemerdekaan Republik Indonesia Saya akan menginginkan game yang berjudul bendera Game perjuangan seorang anak yang ingin menaikkan bendera Ya, dari oh, deskripsinya, tagline-nya sudah tahulah ya Ini game tentang apa? Itu game tentang menaikkan bendera Oke, langsung aja kita mulai bermain tentang si pembuat. yang buat ini kalau nggak salah catatan harian Sepertinya kebuka browser, oke bener Oke, <laughs> ya, langsung aja kita mulai bermain Tingkat kesulitan apa yang ingin kamu mainkan Normal, jangan cocok untuk orang-orang biasa, Harap lebih baik bilangin normal aja Oke, normal Normal nah ini jika ingin menekan berdarah kamu harus berdiri tepat di tengah tiang usahakan juga kamu tidak terkena benda yang melayang ke arah ini yang lepar batu sentolong ya okay. <tuh> kok, kok gitu oke okay. oke okay, okay. lompat oke okay. oh, oke okay. okay, lompat gue kok ya? yes. berhasil kamu berhasil Selamat kamu telah berhasil mengibarkan bendera sangisaka kamera putih sebuah bendera simbol kemerdekaan Indonesia terima kasih telah menguatkan game ini sampai selesai mudah-mudahan akunya enggak hak cinta game ini diibat oleh Fabian Oh yang buat Fabian teman-teman. <laughs> Wah, lagunya adalah berkibar benderaku judulnya. Ya, yeah, ini semua bukan copy copyright. Oke. Okay. Oke, okay. terima kasih lagi sebenarnya atas dukungan sehingga aku bisa menyelenggarakan game ini. Ayo kita dukung dunia game Indonesia. Okay. Inilah aksi untuk Indonesiaku. Bagaimana denganmu Dengan wakalah. Oke. Okay. <laughs> Buat sesuatu dan obala dunia. Lebay, Pak. Oke. Okay video kali ini ya. Oke, oh, iya. oh, terima kasih telah sebentar. Oke, oke, oke, oke. Nah, oke. Okay. Sebelum kena copyright, nggak cipta. Terima kasih telah menonton video ini nggak akhir Cukup saja cukup, cukup singkat video kali ini. Dan ya, selamat hari raya kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka. Udah, udah, udah, udah. Terima kasih telah menonton.